Mereka dah lupa. Menyakkan tadu, kan tua. Tawa rumah. Lepas pun nangan-angan, sangat tadu. Tak lupa anda boleh pergi Jauh Pindah. Silah. Yang lagi. Hmm. Tak menergi betul. Wah tajak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Astaghfirullah abi ye Memang kebunuh air yang namanya. Bukan air yang namanya. Bukan tulang air yang namanya. Bukan panggil air yang namanya. Tukis agak. Yang mana aku tak terpujud? Ha? Nanti tunggu tanpa yang maaf. Ya, nak pegangkan itu. Buat beraya? Kalau kata apa? Nak lelaki utang lambat itu. Apa yang maaf yang maaf? Perlepeng, maaf saya. Hohoho. Yang perlepeng yang maaf Nah, kena ajar. Ikut dulu. Ya, baga. Oh, ya. Oh, nyampak dah ha, rupanya. Saya minta, pek, kubos, hanak, hanak, minta apa ke bos, sana akan minta kami apa Siapa lagi ini yang terlepas? Janganlah, tengok. Pak Guru. Oh, Pak Guru rupanya. Halo, Pak Guru. Di mana? Minta apa dengan saya? Oh, ya, ya, ya, ya. Bisa ya, saya. Nyampak ha, ya, eh, dah, rupanya. Kamu nak dengan saya minta apa-apa. Bos pun tempat. Orang Uri? yang... Duit? Bang sama, sama Pak Ulu ada, minta Ya minta sama saya. Ah nyobos. Ikan Ika wakil bos. Kah lek ada kre. Yo Pak Guru, saya, Paya, ni, ya ya Gino. Hoi anu dino. Ya ya Gino Pak Guru. Pak Guru kan ambalis dekol loh jangan ngese. Minyo motor hana Ya ini saya. ya. Ya. Kagret tu tegak abang. Aidoh hat yeum nak kapo padika. Lai dari posiplu sai kaita mempusa. Hanadroh lom storan be paki banjara anggotda. Petai ba ba u ema pauro. Ai buku hariu hino oh, hajeng kapo padika. Hanadroh lom magostoran gagau menambil. Nyo kapo padika. Baga... Edu gua baru ni wala kepeng Kupeng. Ani dengen dinaro baru Oh perkara masalah apa. Oh jangan oh, kana. Jadi tenang mate. Baik dari saukan perkara masalahnya, tadu wajib begoan. Jadi kau banyak masalah pengung. Ayang mengenai tentang masalah peng. Baik dari tahu, adik ada karena tinggal di depositu, madu. Jadi baku yang agak mudah. Jadi menyampaikan aju. Oh man bang. Jadi menyampaikan aju. Ikan aju. Oh pemeliharaan. Ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ...mengenai tentang masalah yang jika nak ada tajuk... ...untuk jadak ke anggota... ...cuma dia buat a depositor... ...wedeh... ...mengingkan dua belu lah... ...jadi dari hasil deposito lah... ...mengenai satu keuntungan... ...itu tahu... Dua belu? Dua belu bukan? ...mengenai nafri pun nafri pun nafri tu ni... Lohan... ...mengenai nafri ke... ...e...e...e gua berunding hai pak urus aka tentang masalah motor lemai ni yu hana apa kena masalah ni kita jauh pemacara ada dua gua tu nak makan ni hai tukar masalah minyak ni sampai bab don jangan senang gampang jika pakai fender okey tajuk main dekat waso ni na pem ni na pem jui nak guna di cetong apa khabar lo ni? Bukulah bangun ni, boleh bangun ni. Bukulah bangun ni, Bukulah bangun ni, Kau tak Kau pun kajuh, masalah awak yang kau jatuh abad lo. Mena urusan lo. Memang kau kakak berapa, Kau pun jatuh perang? Kan ni, Lung-jah, Gawang dah, Kau tak nak putut. Lung-jah, Oh, ayak, Kau tak putut. Kau tak nak Kau ni, Kau tak nak kakak ni, Kau tak kali ini. <tra> mana kita enggak tahu orang itu saja jadi luwe rumah saya gimana luwe pun enggak ada ala ke sana dululah Pak ini macam mana oh yang ke lagi kan apa apa berih tenang macam depres siapa ada yang mau dua belenter ah muda-muda wai nak moting ah ke posisi ukur aja luas lahan tempat minyak dua teru masalah modal yang pegah balung gerat nah Oh, mandik. Dengan kehadiran kamu membuat hatiku bertambah lebih. Ya? Ayo masuk, duduk dulu. Ini sudah jam berapa, kenapa tak geli datang? Mana aja kamu pergi? Oh, mandik. Salusnya kamu itu harus cepat datang. menemani saya. Enggak tahu ini posisi anggota saya selalu datang kemari seharusnya ada kamu, ada yang menemani kalau dipukul bagaimana? ya bawa rumah sakit dong iya posisi bawa rumah sakit saya ke rumah sakit bukan tambah sembuh akan tetapi bawa rumah sakit saya tambah sakit seharusnya saya masuk rumah kamu biar tambah sehat ngapain ke rumah bos? iya kan namanya juga bos kan harus di rumah kamu kan gak mungkin di luar ya kamu lu waktunya bos oh seperti itu yang kamu katakan ku tunggu waktunya kapan tiba ngak ngak ngak pijik hot ini capek jadi Di Jadi panen peg Yang belum dihantar posisi jadi orang besar orang besar ini tujuh bahasa apa? Apa kau menang di level? Kekacau mengganggu kebahagiaan kamu berdua. Rambo, tu menarik tulah-tulah. Apa kau menang sahaja kata. Ada kau mengganggu kebahagiaan kenyamanan kamu berdua. Tujuh bahasa apa yang berbeza? Tujuh bahasa tiada kepekaan. Bener bos tiir, tak kepekaan berapa lima ribu? Ko po kapai ngini lah. Ya, munau. Rambau balau nak kat dalam masalah pai di rumah baik now. Hana kau dengar kudoh yang dan merapi ni. Rambau lah kapan bara ni RM5. Ya, Yang nya rambut waya. Tu, nya, hi yo. Ko po boleh main Kerilengkuh ke apa, kerilenggang ke payah Laleh ditanyo, biji hijau kesempatan dalam kesempitan Lelong merap gado peluang Bibit ku pegang, dae ugle tayak kau kaya Bohtibon cerai dalam sanaka, tiahan dapati Amanah kore pagi mutumaya penuraka Kenapa kamu layani dia? Ya? Saya akan pejat kamu Udah, keluar kamu dari anggota saya ...cukup sakit hati saya seperti... Itu. ...semua tidak becus dalam bekerja. Pergi perang. Lagi apa lagi sini? Tunggu siapa? Lagi tunggu bang Abla tadi nak tunggu siapa. Dari kapan tunggu bang Abla sini? Udah dari tadi, udah. Nak kita jalan-jalan sekarang mu? Memang mau ke mana? Ada. Jangan saya. Kita nongkrong-nongkrong. Kita duduk-duduk. sana. Boleh enggak? Oh, ya, yaudah. Ayoklah. Ada enggak ada mara kan? Enggak ada. Yuk. Eh, yeah, Bang Sibla. Tadi <laughs> pemeh cewek Halloween-nya. Apa urusan ke ni cewek gua? Jadi, cewek Cina dua ni. Enggak oh, banyak kemajuan dia tanya pada mm -hmm. dia ni. Iya, yeah, ya yeah, karena kemajuan dia Bang Sibla Dek, nyo cowok ke? Iya yeah, dong, huh? Bang. Memang nyo cowok ke, Dek. Aku piuh lah, Aduh. Alah. Ajar juga dia. Ketala ke pekat abang. Okey, wogong. Ya. Tak nampak kalau Adrong belakang. Ibu dah pakai hati, Adrong. Adrong. Adrong, Adrong. Adrong, Adrong. Akhirnya, itu tadi orang Poh. Alam. Orang Poh itu tadi. Oh, ya. Adrong. Adrong mana ni? Adik dari kantor, bang. Oh, kerja sama apa-apa situ? -apa, iya, ya, bang. Oh, saya leleng begini. Ya, janganlah. Saya akan pergi orang-orang. Selamat